My back to channel Ratu Bidadari TV Di sini saya ingin angkat bicara tentang prediksi atau ramalan-ramalan untuk situasi Indonesia Dimana uh, saya kok mendapatkan sebuah petunjuk ya Ini prediksi saya pribadi ya ya kalau BMKG kan punya prediksi berdasarkan teknologi ya badan BMKG badan apa ya BMKG itu singkatannya B, B, B itu kan badan M BMKG aduh nggak tahu saya <laughs> masa badan ketahanan nasional nggak tahu ya intinya gini kalau BMKG punya prediksi berdasarkan teknologi ya teknologi mutakhir yang dirancang oleh manusia yaitu sebuah alat atau dohir kalau kita bicara bahasa komputer hardware ya kan jadi hardware itu diambil dari bahasa yang artinya perangkat keras ya jadi teknologi adalah hardware lah di mana saya atau ratu bidadari ini adalah teknologi software kalau software kan perangkat lunak kalau bahasa bahasa apa ya bahasa teknologinya kan software artinya soft yang artinya uh, perangkat lunak tapi kita tidak tapi saya bukan perangkat lunak atau bukan aplikasi atau program tapi sebuah kemampuan supranatural ya Semuanya ilmunya dari Tuhan BMKG menciptakan alat Sebuah teknologi yaitu hardware Dan itu juga ilmunya Tuhan lah sama seperti halnya saya juga ilmunya Tuhan Dan semuanya juga Tuhan Hanya saja perantaranya Hanya saja mekanismenya Hanya saja sistemnya yang berbeda-beda Gini guys Sepertinya ya, ini sepertinya namanya prediksi kan, eh, prediksi kan boleh-boleh saja. Kalau BMKG itu kan memprediksi, prediksi kan nggak ada masalah gitu loh. Tapi kenapa kalau orang-orang semacam saya ini kalau meredisi sesuatu pasti ada pro kontra lah. Yang sirik, yang musrik dan lain-lain. Padahal pada dasarnya sama, pada dasarnya sama gitu loh. Ibarat kala orang sakit itu ke dokter, minum obat, disuntik, dironsen, dan lain-lainnya, nggak ada masalah habis. puluhan juta, habis ratusan juta, nggak ada masalah, nggak ada orang yang komentar. Sedangkan orang sakit mendatangi saya, cuman saya sentuh gini tuh, terus sembuh dia. Saya dikatakan syirik, dikatakan musyrik, dikatakan haram, dan lain-lain. Padahal sama teknologi dokter kayak obat dan lain-lainnya itu ilmu itu ilmu ya ilmunya datangnya dari siapa ya dari Tuhan lewat perantara dokter itu seperti halnya saya sama ya dari Tuhan cuman perantaranya siapa ya saya gila buat teman-teman buat para sahabat-sahabat Ratu Bidadari untuk di tahun 2021 ini harus bisa menjaga kesehatan menjaga imun tubuh menjaga antibodi dan ketahanan tubuh e, jangan lupa makan ya maksudnya walaupun enggak lapar yang penting perutnya terisi terus banyak-banyak minum vitamin C banyak-banyak minum susu terserah mau susu apa aja terserah lebih pak kalau lebih bagus sih susu sapi itu terus kalau bisa kalau kamu ada waktu antara jam 7 atau jam 10 silakan caring-caring itu berjemur di sinar matahari biar kamu mendapatkan uh, energi dari uh, matahari itu gitu di tahun 2021 ini banyak orang susah ya kan kita bisa lihat secara real masyarakat kita, bahkan tetangga kita lingkungan kita, banyak orang sakit ya, banyak orang sakit, banyak orang susah secara ekonomi, secara finansial gitu terus banyak orang meninggal pasti di wilayah kalian di tempat kalian tetangga kalian, saudara kalian, atau teman, atau orang terdekat kalian pasti pasti karena ada kabar duka beberapa bulan ini kan Ya, itulah fenomena tahun 2021 itu. Banyak orang susah, banyak orang sakit, sakit mendadak, banyak orang yang meninggal gitu. Dan sakit pun itu kadang tiba-tiba. Dan bahkan kematian itu hampir tiap hari gitu. Intinya kabar duka itu banyak, termasuk saya. Saya punya teman Hari ini juga meninggal di rumah sakit Ya semoga arwahnya Rohnya diterima oleh Tuhan Tuhan yang maha kuasa Ya intinya buat teman-teman oh, Sahabat Ratu Bidadari Pesan saya ya Pesan dari Ratu Bidadari Satu Jangan telat makan Walaupun kamu gak lapar Sedikit-sedikit kamu harus makan Terus jangan pernah capek jangan sampai stres ya hindari stres ya walaupun uh, kondisi situasi saat ini kan banyak orang depresi banyak orang sesek apa stres banyak orang yang susah kalau bisa kamu cari hiburan seneng-seneng biar pikiran kamu seneng ya ter terutama uh, sekarang ini kan pancaroba Oke okay, okay guys, uh, ikuti terus channel Ratu Bidadari TV Akan saya update tentang informa informasi yang bermanfaat Tentang edukasi dan inspirasi Intinya kalian nonton video saya Gak ketambah goblok, yang jelas tambah pinter Dan yang jelas wawasan kalian akan menambah Aduh, saya sampai ngos-ngosan ini guys ya saya habis fitness habis nge-gym ini terus uh, saya mandi mandi air panas setelah itu saya bikin vlog atau video untuk kalian semua ya jangan lupa like subscribe <laughs> like, subscribe <laughs> subscribe komen ya jangan di dislike lah, ya. kalau ada sesuatu yang ingin bahas silahkan komen